Berikut ini pihak yang terlibat dalam pemilihan pertimbangan serta pengesahan anggota BPK, yaitu: A. DPR, DPD, Presiden, B. MPR, DPD, Presiden. Nah, teman-teman, BPK ini dipilihnya oleh DPR atas pertimbangan DPD, dan kemudian dilantiknya oleh Presiden. Berarti, di sini adalah DPR, DPD, Presiden, yang mana. Yang A